yang paling deket nih guys ya petik aja ini masya allah ya guys udah kita siapin ini embernya karena getahnya cukup lengket jadi kita kasih air oke kita ambil hasil panen kita sawo kali ini oke okay? nih okay guys masya allah gede-gede banget Guys, kita saatnya cuci buah sawonya dari kotoran kotoran kayak gini nih guys ya. dia kan suka, suka ada yang kayak gini gini nih ini perlu dibersihkan pakai serabut kelapa kita siapkan ember satunya lagi bersih air bersih ya oke kita mulai nih pakai serabut kelapa aja guys Ready to the bottom of kita bilas ya. saat kita jemur ya ini penjemuran bisa 2-3 jam cukup